Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada informasi penting mengenai karya bunda Leslie Kejora di aplikasi Jukes. Perolehan sementara final lokal, Lesti posisi ketiga persahabat ya. Untuk semuanya, silahkan voting pakai koin gratis kalian. Ini informasi dari L2W, perhatikan kalimat caption yang dituliskan. Jukes Top Music World masih berlangsung. Semangat, silahkan voting. Pakai koin gratis kalian. Kali ini Lesti Kejora posisi ketiga kelas semen sementara di final lokal. Untuk melaju ke top 15 yang nantinya akan melaju ke tahap lainnya. Dan seterusnya terakhir final global. Voting setiap hari. Mekanisme voting akan kami unggah di postingan selanjutnya. Itu informasi penting dari L2W mengenai tentunya ajang musik Music World. Dia bunda Lesti Kejora. Sementara posisi ketiga, ya doakan semoga Lesti Kejora semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian, juga, persahabatnya ada informasi penting mengenai karya Bunda Lesti selanjutnya. Kali ini, langsung dari unggahan ujung-ujungnya dangdut. Top dangdut minggu ini, lagu Lentera Lesti Kejora masuk di Top dangdut minggu ini keren banget, persahabat. Bunda Lesti Kejora, lagu-lagunya memang luar biasa, selalu masuk ke Top dangdut, tersahabat ya. Kita selalu kagum dan bangga dengan sosok Lesti. Semoga bangkit, semoga terus berkarya. Kita lihat juga, persahabat ya. Kalimat komentar di postingan ini banyak sekali, tentunya diberikan. Di antaranya dari Fatih Lesti mengatakan lentera Lesti Kejora ada juga dari L2W yang ikut berkomentar Alhamdulillah Lesti Kejora masya Allah begitu banyak dukungan dan support yang diberikan untuk Bunda Lesti Kejora kemudian juga persahabat ada postingan dari Bang Yudi Revan satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan namun di postingan ini ada kalimat atau kata-kata bijak persahabat ya, untuk Quoters of the Day Merendahkan orang lain tak menjamin dirimu lebih tinggi. Menjelekan orang lain tak menjamin dirimu lebih baik. Menghina orang lain tak menjamin dirimu lebih mulia. Itu kuites untuk hari ini dari Bang Yudi Revan. Mudah-mudahan bersahabat ya. Keluarga besar Rizky Bilar pun ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan berharap banget kedua keluarga antara keluarga Lesti dan Bilar bisa berkumpul kembali Kita selalu menunggu kejutan dan pastinya kabar baik dari keluarga besar Kemudian disimak juga di unggahan Bang Adit persahabat ya Mengunggah momen spesial saat syuting bareng Lesti dan Bilar Masya Allah melihat momen ini persahabat ya kita merasa rindu dengan vlog-vlog Lesnar Entertainment, namun di postingan ini pun ada kalimat yang dituliskan oleh Bang Adit: 'So much fun being held, cause we're not team, but family It's a wonderful ride for me and too much memories that I can explain.' Wow, masya Allah, memori saat tentunya syuting di Lesnar Entertainment. Terima kasih, Bu Leslie Kejora. Dan Pak Rizky Pilar atas kesempatannya bisa bekerja bareng sehat selalu mohon maaf kalau Adit sebagai kreatif banyak kekurangan For all team terima kasih atas kerjasamanya Begadangnya berantemnya mohon maaf kalau ada salah ya Sampai jumpa di lain kesempatan Bless you all Itu kalimat yang dituliskan oleh Bang Adit Mudah-mudahan Leslar Entertainment Next time bisa kembali bangkit dengan wajah yang baru Mudah-mudahan persahabat ya Kejutan selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat perhatikan Ini ada cedokan vitamin semalam Saat Papa Bilar main bola ditemani oleh Bunda Lesti Aduh, Masya Allah Selalu sampok dengan tangan mereka persahabat ya Perhatikan deh Masya Allah banget ya Pokoknya bahagia dengan apa yang disuguhkan oleh Lesti dan Bilar Vitamin malam Jumat selalu bikin kita bahagia bersahabat ya Hanya doa yang selalu kita berikan Yang selalu kita panjatkan untuk rumah tangga Lesti dan Bilar Berikutnya juga bersahabat ya Kalau melihat video ini kita merasa sedih, terharu bersahabat ya Apalagi kalau rasa kangen pastinya warga Konoha pun merindukan momen-momen seperti ini kita berharap persahabat ya Lesti dan Bilar bisa kembali ceria dan bisa kembali bangkit untuk menunjukkan kepada dunia dan orang-orang yang telah merendahkan persahabat kita yakin Lestlar tentunya kuat dan hebat kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube Lesti Fatih Update yang akan terus mengabarkan info informasi terbaru mengenai Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.